Oh i, kembali lagi bersama Rumah Toto Vlog. Jadi hari ini bukan Sarn Mori lagi nih, mah. Ini udah jam berapa? Ah, ingat lah. Udah setengah 12, Cok. Jadi kita mau tewe ke Malang. Jadi kita mau tewe ke Malang. Mau ke Bromo. Tapi ke Bromonya mah malam. Jadi perjalanan Ntar Jadi perjalanan Mojokerto Malang itu Sekitar 2 jam Lebih dikit 2 jam lebih 8 menit lah Kamera kurang ke atas kayak. Jadi, perjalanannya sekitar 2 jam lebih 8 menit Itu kalau di Maps, nggak tahu kalau kenyataan di lapangan kayak gimana Ini megang HP, saya nah, buat Maps sih Karena nah, tadi nyari holder HP yang di stang tuh nggak nemu-nemu, Cok Jadi, kita pegang aja dulu gini Sementara Jadi udah pada nonton video yang review modifikasi Kan udah dibikin tuh Itu videonya lumayan panjang soalnya dijelasin semua sih Biar nggak apa Jadi yang banyak ditanya sama saya dijelasin kalian Yang banyak misalnya Terus banyak yang nanya Bang ini kenapa Apa kopling kok kayak enak pencetnya Kayak ringan, itu ganti diganti atau nggak atau enggak? Ini mah kopling standar, maksudnya kalau handle-nya mah diganti, tapi kalau per koplingnya mah standar, per kopling standar, Enggak diganti sama sekali. Jadi kenapa kayak gampang gitu, mindahin gigi tuh kayak gini, tuh? Itu tuh karena emang di setel paling jauh, karena emang si apa setelan koplingnya yang dibawa itu dikasih setel paling jauh. Sampai mentok lah pokoknya Nah jadi nggak Enggak perlu mencet Full sampai kayak gini sampai habis ya enggak Cukup dikit aja gini nah, Soalnya saya lebih suka Pakai kopling jauh daripada kopling dekat Lebih enak aja gitu kalau pakai kopling jauh mah Enggak perlu nekan sampai habis Jadi gitu Pair koplingnya mah standar nggak diganti Kita lihat kamera dulu, terlalu ke bawah nggak? Oh, nggak kayaknya pas, kayaknya ya. Moga-moga aja pas, ih, pakai tahu Goyang anjir, ban belakang tuh kayak nggak bisa tenang, cuma pakai aja Dari motor lari tuh uh, kayak goyang-goyang di aspal lah. Eh. motor tuh goyang kecel, trawas, jombang, Mojokerto, korta jatiru jatiru, jatiru, jatiru, pokoknya lurus aja hidup itu lurus ke depan bukan ke belakang lampu merah cok mana yang pakai? mana pake bentahu lagi susah ngeremnya gak bisa langsung ngerem dulu. pokoknya lurus di maps, di maps mah lurus terus, nggak apa, nggak ada belok-belok, nggak paling belok-belok biasa gitu. Kayaknya mah lurus tuh lampu lampu hijau deh, apa? Kalau lurus tuh nggak ngikutin lampu merah, kayaknya ngapain, ngapang ngikutin lampu merah tadi, aja Benar, orang lampu merah tuh tadi buat yang belok, ngapain mana ikutan lampu merah, rule. Rajin amat sih jadi orang Tuh, lihat pemandangannya sana Bagus anjir Gunung, gunung, gunung, sawah Terus sana apa enggak tahu, perumahan atau apa enggak tahu Yang sana yang bagus man. tadi kelihatan dari ujung sana tuh Bagus bisa cuma tadi nggak nge-record pas di ujung nyampe sana paling jam-jam berapa ya? 12 ke jam 1 jam 2 kayak tuh sana gunungnya atau kelihatan kelihatan gak sih nggak kelihatan kayaknya mah folder kamera <tuh> enak gini per perjalanannya deh tapi mulai mulai mendung kayaknya di sebelah sana mah kayak gelap gitu mendung apa kabut sih kan bener anjir mulai gerimis Kanan wisata air panas Mojosari negeri. Kok oh, kanan neng? Bener ayo mendung mulai gerimis. Mana ini lah berarti kalau hujan mah harus ngevakuasiin kamera. bunderan pacet. Bundaran pacet. Oh ini mah nggak tahu Ting. Jadi kita muter ke bawah bener nggak jalan anjir ninja ban cacing tuh cangar batu malang sini atau di sana oh sana wow. ah ini mah muter lagi anjir eh oh bener Kirain tadi Sarah yang itu, mah berarti harus muter lagi ke sana. Kirain yang tadi ke kiri itu Sarah, jadi gak ini takut ntar pas masuk. Sarah lagi bego-bego, Arul. Arul, kamu kok bego kayak gini? Arul, pantas saya dia nggak mau. Dia siapa? jalurnya rame parah cu nah, hari minggu kan weekend liburan kan lo long, long long weekend libur panjang anjay bagus gini pemandangannya aku Udi Aku, aku terpesona sama Oh ini masih Mojokerto Tadi ada tulisannya Aku terpesona sama Pemandangannya Aku, aku Kamu Siapa Kan udah dibilang kan ah <laughs> jangan nikung-nikung ngarol -nikung, ini ban tahu bukan ban supermoto Kamu nikung ya berarti tidur di aspal Padahal ini enak nih enak oh, kalau pakai ban supermoto nih Woi woi woi ke sini ya Ini kalau hujan nih bahaya nih aja licin, udah licin tambah hujan tambah licin lagi aja. Ini mah model-model jalannya nih kayak kayak kalau di Bandung tuh di Ciwidey, mau naik ke Ciwidey itu kan hutan tuh. Oh tempat Sanmorinya mah di sini kayaknya itu pada rame semua anak-anak motor -anak Oh, ini mah tanjakan yang itu anjir. Itu mah tanjakan yang nanti ada di Instagram yang cewek berdua pakai motor terus remnya blong kan. Terus ke sana tembusnya. Kita nunggu dulu. Hujan soalnya. Ah, berarti memang harus dari pagi berangkat tadi deh Biar nggak kehujanan Itu masih lumayan jauh ini mah Belum setengah perjalanan kayaknya kan Ya Allah, dibilang Belum setengah perjalanan Tuh, ini aja basuh Masih jalan sedikit tuh Tuh, dari sini Eh enggak deh Tuh, masih panjang Masih jauh Jualan oh, lanjut, lanjut, lanjut. Perjalanan masih panjang, masih satu jam lebih. Perjalanan masih satu jam lebih. Tanjakannya sadis, Bor banyak kendaraan yang nggak naik. Mobil, motor, banyak yang nggak naik tadi. Pokoknya kayak beat, scoopy, metik-metik kayak gitu yang di bawah 150cc. Kalau yang boncengan rata-rata nggak -rata naik semua, anjir! Jadi, didorong terus mobil kayak kalian Sigra, Brio kayak gitu, Hadi merayap semua. Ya, ada yang turun lagi, rame anjir! Selamat datang di kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Resort. Kabut co uh. Ke bawah tuh halus sebenarnya, lihat ke bawah Nikmatin aja perjalanannya ya Soalnya sayangnya lagi fokus bawa motor Jadi nggak terlalu banyak ngomong <laughs> Gak tau tempat apa namanya, mirip ini apa, mirip di Ciwidey. Kalau di Bandung, kan jalannya tuh modelnya kayak gini, mirip pisan. Ini mah kayak di Ciwidey, jalurnya. pemandangannya Karena nggak tahu gunung apa itu Gunung, gunung, gunung Gunung semua aja kelihatan Perjalanan masih 1 jam lebih Tapi nggak tahu sekarang udah berapa jam lagi tapi kalau perjalanan kayak gini mah nggak kerasa capek eh? enak gitu jadinya relax bawa motor motornya santai kena udara udaranya sejuk ah jadi perjalanan jauh tuh nggak kerasa gitu nggak kerasa capek karena ya nikmatin perjalanannya cakep gini cu, hu ada wr juga, nggak tahu mau kemana ini. Plat n, plat n itu mana ya plat n deh. Emang plat n semua anjir. Ini sendiri yang plat d <guruh> Orang mah plat n semua ini yang sendiri yang plat d.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 pletak-pletak-pletak emang gantengnya VR teh gagah ya tinggi gede aja mana? ah iya iya Oh oh oh temannya apa Oh Rejun nah, teman -teman. Oh ya oh, mau ke Malang nah, ke kok enggak ke... tahu daerah mana batu kesana lagi Bang Rajin kemana Bromo malam kayaknya. Bang Raijunnya kemana? Bang Raijunnya? Bang Raijun. Itu pulang. Hah? pulang Oh baru pulang. Oh, oh rumahnya di daerah sini? Oh di atas? Oh. Ah ini mau pulang sekarang? Oh ke Malang? Bareng nggak tuh? Hah? Nah, itu dia. Nggak tahu, Barisnya, hah, bareng. apa sendiri? Atau bareng? sendiri. sendiri. Maksudnya ya, sendiri atau sekarang ya. mau bareng? Ya, sendiri. Dari sana, oh, sendiri, hah, oh, nah. nah. nah. nah. kenapa? ya itu gak tahu kota -kota, gitu, ya? iya oh, jalan -jalan. mau ke teman oh, barang atau hmm. ini udah nyampe kota Batu kayaknya saya tadi ada tulisan kota wisata Batu nggak tahu bagi tulang belakang kayak tas terap. itu motor apa? Oh. bebek modif ya. cakep lah <tanya> tadi saya mencium bau apa? aroma-aroma jagung bakar sepertinya kayak enak gitu Hah? Belok kanan Enggak, abang, abangnya kemana? Oh, lurus terus. Lurus terus. Oh iya Oh ya. Siap ke Oh ayok. Hati-hati di jalan. Makasih ya mas, sudah diantar. Terima kasih buat Mas Putu udah dianterin, sayanya udah ditemenin. Soalnya nggak hafal jalan, jadi kebetulan ketemu Mas Putu jadi dianterin. Terima banyak Mas udah dianterin. Bang Raijun aku dianterin temanmu, kamunya kemana? Ini di mana sih rumahnya? Raka. Ini ada satpam yang bongga oh, ada. Eh bukan raka nih, kirain raka <laughs> Masa iya raka mukanya tua gitu ya? Kemana? Akhirnya nyampe hanya. Belum bikin surat kesehatan lagi Surat keterangan sehat Gua cari puskesmas dulu. Puskes mas, sana puskesmas ali Saya cari di Maps tidak ada. Yo ini udah nyampe Malang. Atau daerah Kota Batu atau gak. sianya, Siangnya udah pakai bantahu tahu. Udah siap-siap mau ke Bromo. Jadi ini mau bikin surat kesehatan dulu. Surat keterangan sehat. Soalnya katanya naik ke sana tuh harus bawa surat keterangan sehat sama apa gitu, udah jadi ini mau bikin surat itu dulu. Terus nanti naiknya malam sih jam, -jam 12 biar dapet sunrisenya. Nanti vlognya pisah, vlog di Bromonya pisah, jadi ini duluan baru yang bromo Oke, okay. segini aja video riding Mojokerto malam. <laughs> Oke. Okay. See you next video.